Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel jejak Mas Hasan. Di kesempatan kali ini saya akan belajar ngevlog memancing pemirsa bersama Mas Bunter. Ini gara-gara Kang Gondrong labanan nih saya jadi hobi mancing yang pasti sangat seru sekali pemirsa. Ikuti terus jejak kami langsung saja yuk cekidot. Kayaknya gula umpan cacing karena kasih. Nah, umpan khusus biasanya ini apa gua, mas? Guar lele itu ya? Lele ini Ini gur Coba peruntungan Cacingnya modelnya ini iki, mas Nah, nah ini nilai masuk Ya Ya, Menawai untuk nilai Kan ya Alhamdulillah Rezeki ini kan ya orang ngerti nilai nge -nge. Nilai termasuk jenis predator ya? Ya eh, Tertentu mas Tertentu Ya kadang lumut ya cacing sak geleng Tapi ini lingkup ke ini mas Lila nih ya, sok pirang-pirang seperti -pirang ini. Jadi ini kan ini ke umpan dasar. Bisa kopi sabar sih ya, bang Luis, kopi lempang gede pasir ya? Klekasir. pasir. Ya. Oh, so, cacing ini nih mas. Nah, mantap hmm. Pikir -pikir. Hmm. ini pemirsa. Cacing ini ki sok lila predator barang guys gelem. cacing pikir-pikir kali ini ki mas. Eh. Ini lagi cacing buk, buk Ini kerupuk keberuntungan ya, gitu, nih, teman sore jam berapa? Jam setengah ya, setengah lima start ya. 5, star. Ayo, sekiranya cukup ikan nih. Ya. Ya, Langsung. Lanjut. lagi belajar mengail deh, guys, mentoba keberuntungan guys, berburu predator malam caranya mas bumbrek, predator malam, umpan cukup cacing, Bismillahirrahmanirrahim Saleh mari Target predator masih Iya gabus lele gabus lele tapi kebanyakan predator ini predator malam mencoba keberuntungan mas bro Umpan cacing pinggir kali, Dadaan mulai dapat gay langsung Bismillahirrahmanirrahim sekitar rahim. ini orang mungkin lah. Sini kira rame kok, biasanya kok. Loh, loh, loh, loh, loh, uh. hampir saja. Wah. Kecil-kecil petok, Guys. Yuklah hab ini. Cukup umpan sateng. Atur Bro, bro. eh bro, mas yang hakiki apa kakangan, ya? itu ya perawan pemencur, <tuh>. nilai oh. jari, mas bro tiga jari. mantap pemirsa tiga jari. Hai, ah, cepat, cepat, cepat, cepat! Hai, cepat, cepat! Hai, oh iya cepat! aneh mencoba keberuntungan mas bro cepat! Hai, cepat! Hai, cepat! aku ini perlu Telak. sekolah menengah. Taruhkan lagi yes. anak disukuri. Hmm. Ini iki iki. Nah. Wih, he, he. anak disukuri mas bro. Alhamdulillah. Ih, <tik> e. sepot digede so. Rong nyali cilik hahaha <laughs> orang nyari cili tak apa-apa wabar wow, itu perlu diruat nih kalian ini <laughs> iya, makanya mending. mulai sejam berapa ini? iya mah, jam setengah lima ya eh. jam lima kita ya wih, orang ya, eh? terus bengi aku tinggal bahas? Hai, terus masuk ya? Kok Hai, masih diberi Kalau guys! Detetan, guys! Detetan, guys! kesel Bapun maning, bapun maning, iya, kes limang nyari ya, eh. bukan limang nyari mas bro, loh empat jari. Nanti megap megap nah, Empat okay. jari, empat jari mas, empat jari, alhamdulillah. Mas. Oke, Mas Kancil iki ketulane mancing. Guys, guys. Predator, guys. Predator, guys. Ayo. Lah, tenang oh, toh. Lah, tenang la. toh. Ah, tenang, guys. Eh. Loh, guys. Cilik <laughs> rapopo. Iya. Akhirnya. Ya akhirnya. Iki spot iki desa iki sudahi dulu karena sudah maghrib. Disambung besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.